Jak tiap ne. Ling jam imu orang ke Cadasparah sinteske mungkin ngasang kon peteng pun iku maran. Der. Karena angin iki waktu dike glot glot glot cang hmm. glot aja. Ya Selamat pagi Buat rekan-rekan Dan salam tangguh Kemanusiaan bagi para relawan Yang saat ini Berada di titik-titik eh, Yang dekat dengan lokasi Gunung Agung itu sendiri Jadi untuk hari ini Tadi visual masih tampak Jadi untuk menginformasikan Keadaan nyata Dari visual Gunung Agung saat ini Tapi terlihat di atas puncak Agung Lereng sebelah selatan Jadi masih mengeluarkan Asap yang berwarna Sekarang adanya perubahan lagi Putih keabuan Jadi saat ini pun uh, Ujung asap yang terpantau Jadi kita bisa memantau Asap yang keluar dari Gunung Agung Jadi masih tampak Ada di antara awan-awan Ya jadi masih tampak Walaupun visual sekarang sudah tertutup cuma terlihat jelas masih terlihat adanya asap berada di atas langit jadi membedakan antara awan dan asap jadi terlihat kalau asap dia menjulang tinggi ke atas kalau awan cendungan bergerak jadi ada asap diam di atas siang tadi terpantau asap masih keluar dengan intensitas yang lumayan cukup tebal jadi kami menginformasikan visual yang kami lihat sendiri di tempat ini jadi memang benar kemarin untuk wilayah pos pantau kami wilayah Temege karena dari pos pantau kami di Bukit Cinta Desa Gelompang jadi kemarin mendeteksi adanya pergerakan asap atau abu vulkanik karena dari paparan sinar matahari eh sinar lampu-lampu di seputaran eh, desa Tiregangge Padang Temege dan Padang Kerta ya terlihat eh, bias lampu berwarna agak kabuan. Jadi kami sendiri merasakan eh, bagaimana Terjadinya hujan habu dan saat ini pun ketika pagi hari kami balik ke posko pantau mandiri kami Jadi di pepohonan pisang yang berada di seputaran tempat kami memantau saat ini Memberikan informasi jadi tampak butiran butiran pasir uh, tipis yang halus Jadi saat ini kami hanya ingin membagikan visual dan informasi yang benar kepada masyarakat pada rekan-rekan sekalian Pada terutama para petugas dan relawan Yang berada di radius mungkin karir B3 dan karir B2 yang masih bertahan Sehingga nantinya dari informasi-informasi Yang para relawan pantau berikan Dari sudut-sudut atau wilayah-wilayah mereka Jadi kita bisa mengetahui sedini mungkin, jadi kita bisa mengetahui sedini mungkin kondisi dari Gunung Agung apakah masih keluar asap, dan ketika keluar asap apakah arah anginnya menuju mana sehingga nantinya uh, dari saya dan rekan-rekan pantau yang lain bisa memberikan informasi yang jelas dan akurat jadi, fungsi kami saat ini adalah untuk memberikan informasi visual Gunung Agung dari posisi kami mengamati tentang apakah memang ada perubahan warna asap yang keluar, ataukah kalau sudah asap yang sudah berubah warna, kemana arah angin saat ini. Jadi, untuk... Nanti bisa diantisipasi sedini mungkin oleh relawan, petugas, dan warga sekitar, sehingga nantinya cepat tanggap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Jadi, saat ini pun, jadi walaupun visual Gunung Agung sekarang. Banyak tertutupi oleh pergerakan awan yang berwarna putih bukan? Tapi di atas puncak tadi masih sempat Jadi saya informasikan tadi masih tampak sekali di atas puncak lereng Gunung Agung Sebelah selatan dan barat Mengarah ke selatan barat ya. Itu masih mengeluarkan asap dengan tekanan yang sedang dan tinggi jadi tadi pagi pun sudah ada rekan dari Desa Macang, Kadek Putri Yase, Sudah berbagi tayang Dan begitu pula Pak Dewa Anom yang berada di Temege Sudah berbagi visual gambar Jadi kondisi Gunung Agung saat itu Jadi untuk memaknai semua Tanda-tanda alam ini, jadi kita kembali harus mempersiapkan diri sendiri untuk menghadapi ancaman-ancaman yang terjadi ketika sebelum erupsi, erupsi, dan pasca erupsi sudah dijelaskan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan Badan Penanggulangan BPBD Provinsi Bali, BPBD Karangasem bekerja sama dengan. Kecamatan dan instansi terkait untuk melakukan sosialisasi. Jadi, dipersiapkan sedini mungkin alat keselamatan diri sendiri seperti untuk pernapasan masker, untuk kulit jadi mempergunakan baju tangan panjang atau jaket. Juga, kalau seandainya perlu ya mempergunakan sarung tangan celana panjang dan sepatu, sepatu jadi karena kami sendiri walaupun di luar KRB berjarak 14,3 km sampai 15 km dari kawah Gunung Agung jadi merasakan bagaimana perihnya mata terkena paparan abu yang keluar dari Gunung Agung jadi pernapasan agak hidung agak perih dan kulit yang terpapar debu Terasa gatal-gatal dan perih Jadi Perlunya antisipasi dini Kalau yang memiliki Anak kecil Jadi saya sendiri pun sudah tadi Mengarahkan untuk anak-anak saya Untuk membawa masker Mempergunakan yeah, yeah. Uh, Jaket atau baju tangan panjang Sehingga nantinya Bisa melindungi dirinya sendiri Ya yeah. Saya mengucapkan selamat pagi Buat rekan-rekan yang sudah bergabung Saat ini Untuk menyaksikan Visual Gunung Agung Walaupun saat ini Ya seperti hari-hari kemarin Jadi visual Seakan sengaja tertupi Oleh banyaknya awan yang bergerak Jadi Kami pun Dari diri saya Pribadi pun sangat terbantu oleh relawan-relawan pantau yang lain yang sudah bekerja untuk membagikan visual baik foto maupun secara live ya selamat pagi Pak Sigit Purwono yang terus aktif saat ini memberi merilai informasi-informasi tentang aktivitas Gunung Agung, jadi mohon maaf visual saat ini sudah tertutup oleh tebalnya awan. Jadi mungkin dari arah selatan tenggara masih tampak celah di sana. Ya terlihat ada celah mungkin dari kota Karangasem yang uh, bisa membagikan mengambil gambar. Akan bisa terlihat kalau dari posisi desa Abang sendiri culik mungkin sudah tertutupi oleh pergerakan awan Ya kalau Gusti Venda Jadi saya tidak bukan Karena kami memiliki kerbangan terbatasan Jadi kami tidak bisa menjawab Apa pertanyaan Apakah suhu naik, apa turun di kawah Jadi dari tadi sendiri Ada masyarakat yang berasal Di zona KRB 3 Yang menyatakan bahwa Kemarin mendengar sekali letusan Tapi ada beberapa wilayah mungkin Bisa mendengar Yang berada di dekat dengan Lereng dan Gunung Agung sendiri Pastinya merasakan Dari Dentuman atau bunyi Dari letusan Yang terjadi kemarin Ya untuk saat ini Untuk bagi rekan-rekan yang baru bergabung Jadi Pak Agus Mahendra Juga mungkin visual dari Tenggara, selatan Tenggara Mungkin masih dapat melihat puncak Karena dari posisi kami sekarang Saat ini Di depan kami terlihat Pergerakan banyak awan Tapi mudah-mudahan lagi sebentar kita dapat menyaksikan kembali visual dari Gunung Agung Karena dari kalau melihat arah angin sekarang dari posisi kami mengamati tadi Jadi angin di atas puncak gunung bertiup lemah Sehingga tampak asap yang keluar masih menjulang tinggi Jadi kalau pergerakan angin saat ini jadi teramati bertiup lemah Ke arah karena kemarin terjadi beberapa kali perubahan angin, jadi saat ini terlihat adanya angin yang bergerak ke arah utara. Kemarin eh, sempat angin mungkin kacau di atas sehingga tampak bahwa. ...bayangan gunung terbalik di atas puncak gunung. Jadi saat kemarin malam, saat terjadinya hujan abu... ...jadi angin mengarah ke selatan Tenggara, Timur, dan Timur Laut. Jadi kemarin kota Karangasem... ...nah mungkin desa-desa yang dekat di sana merasakan... ...sudah langsung merasakan. Tapi di, di zona, di luar zona KRB... Sampai jarak lebih dari 15 kilo sampai kemarin desa Seraya pun katanya mengalami dapat merasakan uh, hujan abu sendiri. Jadi walaupun visual tertutupi awan saat ini, jadi masih tampak ada asap tinggi menjulang di atas puncak, karena... Asap itu diam, sedangkan awan itu bergerak. Jadi, terjadi perbedaan yang signifikan sekali antara pergerakan asap dan awan. Ya, terima kasih untuk masih menyertai saya untuk memperbagi informasi. Jadi, arah angin sekarang sudah kembali berbalik, jadi tekanan angin di atas. Uh, kami hanya bisa melaporkan perubahan arah angin dari pergerakan awan-awan yang tampak di seputaran Puncak Gunung Agung. Ya visual sekarang terlihat e, tertutupi oleh banyaknya pergerakan awan. Apakah sudah bercampur dengan asap kami tidak belum berani untuk menyimpulkan? Karena tampak sendiri jelas bahwa begitu banyaknya pergerakan awan yang berada di seputaran Gunung Agung sehingga menutupi, menutupi visual dari Gunung Agung itu sendiri. Ya demikian laporan kami sementara dari Pos Mandiri Bukit Cinta Desa Gelumpang Jadi kami berharap kepada relawan pantau Atau rekan-rekan yang ingin bergabung kepada kami Karena kami juga memiliki keterbatasan diri Untuk melaporkan aktivitas visual terkini dari Gunung Agung Jadi sudah banyak tawaran dari beberapa sukarelawan Yang nantinya akan membantu untuk kelancaran terbentuknya posko Pantau Swadaya Jadi ada dari Pak Agung dari Denpasar Sudah menawarkan perangkat HT Dari posko Buitan sendiri Dari Pak Bambang sama Pak Catur Sudah menawarkan terpal atau tenda Yang nantinya akan kita pergunakan Untuk membuat posko Pantau Swadaya jadi pentingnya Kita membentuk Sebuah posko Pantau suadaya di masing-masing Wilayah walaupun di luar KRB Jadi untuk mengantisipasi Sedini mungkin Apapun yang nantinya Akan terjadi Jadi kita sangat butuh Informasi karena kembali lagi Saat visual saat ini Terselimuti Oleh Banyaknya awan seputaran Gunung Agung. Jadi kita hanya bisa mendapat informasi dari badan-badan atau informasi dari relawan-relawan yang berada di seputaran ya dekat dengan zona KRB itu sendiri. Jadi sangat dibutuhkan untuk masing-masing wilayah di luar KRB yang berjarak mungkin seperti saat ini kita di pos Mandiri Bukit Cinta Desa Gelumpang Berjarak 14,3 km dari Kawah Gunung Agung Jadi dari posisi kita saat ini Kalau telah terbentuk pos Pantau Swadaya Jadi kita bisa memberikan informasi teraktual Dan bukan huak Jadi dari posisi kita ketika visual terlihat jelas terlihat adanya asap atau uh, yang keluar jadi kita bisa menginformasikan kepada masyarakat relawan dan petugas yang berada di lereng-lereng gunung yang kita lihat seperti kemarin, jadi kemarin saya menayangkan siaran langsung jadi terlihat memang ada asap yang menuruni lereng gunung agung sebelah selatan juga menyelimuti puncak sampai badan Gunung Agung dan mengarah juga ke arah timur laut. Jadi kemarin karena mungkin karang asap terkena karena mungkin adanya asap yang menuju ke arah timur laut. Jadi terpantau ada asap yang menuju timur laut terbawa angin kembali ke arah selatan dan timur. Jadi Menurut pandangan dan teori saya, jadi arah angin kemarin yang menyebabkan terjadinya perubahan arah angin yang menyebabkan kota Karangasem, seputaran kota Karangasem, bisa merasakan adanya abu dari Gunung Agung. Jadi, dari hasil pemantauan kami saat ini. Setelah tiba di pos Pantau Mandiri, ya di pohon, banyak pohon pisang di seputaran tempat kami berada. Ya, banyak pohon pisang yang terdapat material-material seperti pasir halus. Jadi, walaupun kemarin sempat uh, terjadi hujan gerimis tapi kita bisa membedakan mana kotoran. Jadi, bisa membedakan namanya kotoran dan abu vulkanik itu sendiri memang ada perbedaan. Ya, untuk semua rekan-rekan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu jadi yang masih setia menyaksikan visual dari Gunung Agung. Jadi sangat penting bagi kita yang berada di mana di wilayah Karangasem dan Bali pada umumnya, serta perluasan-perluasan yang lain, tentang mengetahui sedini mungkin dan mengantisipasi sedini mungkin, apapun yang akan terjadi nantinya. Jadi sudah diberikan pengarahan dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional untuk bagaimana menghadapi kiat-kiat, menghadapi... Bahaya atau bencana yang terjadi sebelum sesudah dan pasca erupsi. Jadi kian-kiannya sudah dibagikan, tinggal mungkin pelaksanaannya kembali kepada individu masing-masing. Jadi karena sudah kemarin tampak bagaimana rasanya kena abu vulkanik dari Gunung agung, Jadi untuk keselamatan diri pribadi, sudah diberikan acuan jadi tutuplah ventilasi menggunakan plastik atau kain basah sehingga meminimalis abu kita hirup jadi kalau masih bekerja atau melakukan aktivitas di luar rumah pergunakanlah masker sebagai pelindungan pernapasan jaket kalau memungkinkan ya selop tangan dan mempergunakan alas berupa sepatu jadi kita harusnya mengetahui sedini mungkin jadi apa yang terjadi Oke Demikian live visual kami karena ada keperluan sedikit Jadi kami tutup dulu nanti ketika visual sudah tampak jelas kembali Kami pasti akan menayangkan live visual dari Gunung Agung terkini ya Terima kasih, semoga apa yang kami laporkan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian Salam tangguh dan demi kemanusiaan